Jatuh itu badan-badan saya, urusan-urusan saya sendiri. Oke siap? Deh, gue sebagai orang yang rada-rada depan, -rada gue bakal bikin gimana caranya supaya bikin ibu itu jatuh dengan cara yang natural. Siapa yang cita-citanya di sini pengen melihat ibu-ibu naik motor jatuh dengan cara yang natural? Like and share. <laughs> Soyalo, guys, balik lagi di gue, video di sini ada kita hari bakal reaction meme lagi. Welcome to shit senang-senang. Kalian yang belum follow Facebook dan Subscribe ke YouTube dan belum juga follow FB gue Jangan lupa untuk lakukan itu Karena itu bakalan support gue banget Dan bikin mood gue naik untuk bikin video-video berikutnya Dan kalau kalian suka sama video seperti ini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel gue Jangan lupa juga untuk komen Mungkin kalian punya ide untuk reaction apa selanjutnya Atau map apa yang perlu gue share selanjutnya Jangan lupa untuk DM gue IG Ataupun Facebook page and ya emang apa ya enak ya Buat yang pengen video sebelumnya Seperti biasa ada di atas Kanan, jadi jangan lupa untuk cek video sebelumnya yaitu sekitar 3 hari yang lalu ya. So tanpa basa-basi lagi, let's get into the first meme Dan hari ini kita nonton dari video-video Instagram karena FB sudah mulai membosankan. Aduh, ketika kalian punya insting musik yang tinggi tapi nggak bisa main alat musik, tapi kreatifnya boleh sih. itu kasian banget, kasian banget yang digebukin malah aja pakai pakai helm itu ya pun. <tik> apa itu tonan tonan? yang pakai helm besoknya langsung geger otak. Kayaknya geger otak sih kalau sampai dia bisa berpikir untuk tonan tonan <laughs> Tapi boleh kreativitasnya gue suka. Apa sih pelangi pelangi? <tuk> bingung, bingung, bingung, bingung, bingung. Ini temennya satu diem diam doang ya pun ngeliatin temennya ini satu dikejar kejar dan gue herannya kenapa dia bisa takut sama kucing segitunya ya pun iya sih kucing nyakar tuh lumayan sakit tapi iya kucingnya sekecil gini lu orang segini gitu takut gitu sama kucing ini lagu ini udah memakan banyak korban nih apa yang akan terjadi ini kucingnya jatuh atau TV nya yang jatuh oh nggak cuma nggak jadi nonton bola TV-nya juga nggak jadi. Tuh, <laughs> punya pertanyaan, guys. Sama kalian, para pemelihara pemelihara kucing, kalau sampai kucing kalian melakukan hal seperti ini, guys, apa yang bakal kalian lakuin, guys? Jangan lupa untuk komen di bawah ya, guys. Gue pengen tahu reaksi kalian gimana puasa mereka kalian sebagai pemilik kucing mengalami hal seperti ini. Gitu, gue pengen tahu, gitu, apa yang bakal terjadi. Oke, okay, guys. Oh, I'm Ahojir ombrem-brem-brem-brem-brem Satunya keren beatbox ini satu apa anjir Ombrem-brem-brem Hahaha oh, <laughs> uh... Itu uh, ahojir suara Vespa pamber Hahaha Hahaha ombrem brem ini baru prank gak settingan Kasian atau anjingnya dikagetin gitu eh Oh iyaluh Tau guys kadang suka sih ngeliatin kayak hewan-hewan di prank gitu kan Tapi ya emang agak-agak sedikit kasian gitu Ada yang kaget tuh kaget banget dan gue takutnya mereka trauma ya Jadi ya ada ada hal-hal yang bisa disebut sebagai prank yang lucu Dan ada juga prank yang membahayakan Saya harap kalian sudah cukup dewasa untuk mengerti antara beda prank membahayakan Dan prank yang lucu Lagian nih orang bawa-bawa patung singa gitu Singa lagi macan gitu apa gak berat ya tantui sekali, tapi pas dia nengok gimana nih? no, no. Uh, no. no, no. no, no. <laughs> gue juga bakalan kaget sih guys, kalau gue lagi tidur, ternyata-nyata tiba-tiba sebelah gue ada sesuatu yang besar dan cukup pasti kaget sih guys. Honda Scoopy nih kelakuan nih Honda Scoopy, kembali ke lajur kiri. What? Satu hal yang gue bisa salut sama orang ini adalah keberaniannya, guys. Tapi ada garis tipis antara keberanian dan kebodohan, guys. Dan orang ini, ya, sebenarnya telah melampauinya, guys. <laughs> Polisi di seberang ruasnya udah mengumpul gitu, ya. Untungnya mereka lagi gak razia sih. Mungkin itu yang membuat dia berpikir, kalau ya udah aman-aman aja, balik aja lah, balik aja ke jalur kiri. Bentar, tapi kok seandainya itu jalur kiri Berarti dia tadi udah lawan arus jauh banget, dong. Indonesia. Bro, dia punya pas sabun, pas sabun, sabun hama, hama, hama, hormat, hormat, Itu siapa sih? Soma, somat, hama, hutan, hormat, hama, hama, tomat hama, hama, hama, hama, tomat hormat hormat Hai, hai, hai, kerja di luar negeri Pas balik sih kalian ketawain hai, hai, hai, hai, ada tiga hai, hai, hai, hai, yang hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, nyan coba siluman. kenapa ya? Parah anak, mak sendiri katain simu siluman nggak tuh. Siapa yang di sini cita-citanya maknya jadi siluman? Coba saudara dong. Satu ditambah masak. Satu cakep. Aku mirip tangkuismu. ismu deh. Dua. Oke. Aku mirip Anjas marah. Emang Anjas marah tuh mukanya cuma sih. Oh ini, aku sering lihat di TV tapi gue nggak pernah tahu orangnya. Namanya Anjas Mara, by the way, <laughs> gue suka sama pengaman pengamen kayak gini. Yang apa ya, kalau seandainya masuk tuh nyanyi tuh bener-bener sesuatu yang menghibur gitu, selevel kayak Indonesian Idol. Tapi mereka cukup menghibur dengan kreativitas lirik mereka sih. menurut gue itu sesuatu hal yang mungkin bisa dibudidayakan. <laughs> Oke, okay. oh, dapat pacar dari lempar kucing doang, kucing hitam. Oh no, iya, <laughs> dia <Dilepar>. jatuh di <dilepar. laughs> tapi bentar itu bukan ya bestial Uf. wih lewat gak berdua bener ini kayaknya di bali ya sih oke okay, sih. itu dia ngapain sih sebenernya bakar-bakar gitu kalu YOLU ya, eh. <laughs> banyak kaya aja kebakar beneran Astaga, kolornya merah, nggak tuh. Ya, itulah kenapa ada yang namanya protokol keselamatan. Seperti di saat-saat COVID ini ada protokol kesehatan. Sayangnya, gue yakin keselamatannya tidak di jalan kan sih botak hutan hutan apa ini maksud hmm, pembakaran hutan hmm, hmm. <laughs> jadilah dirimu sendiri karena belum tentu orang lain ingin menjadi dirimu. agak gimana gitu ya jangan pernah mencintai pasanganmu dengan tulus karena tulus sibuk nyanyi itu artis Bambang <laughs> jangan pernah menunggu kabar dari pasanganmu bila pasangan saja anda tidak punya nah itu Jampas nih kan, kalau seandainya dari presiden Jampas tuh bilangnya Jampas, Jampas apa kabar nih? Jangan nunggu kabar pasangan, pasangan aja gak ada <laughs> Jangan pernah malu dengan dirimu sendiri, karena yang seharusnya malu adalah sebuahmu <laughs> Weh parah lah, semakin membaca motivasi tersebut hari-hari menjadi makin ke <laughs> Jangan takut untuk mengejar seseorang yang ada cintai. Jika dia menolak, teriak saja maling. Ini kurang ajar sebenarnya maling, teriak maling. Jangan takut untuk mengejar seseorang yang ada cintai. Justru harusnya dia yang takut dikejar oleh Anda. <laughs> ada dua hal yang diperlukan untuk menjadi sukses. Yang pertama sukses. Berarti orang yang suka nyari tarik ses, semongkol sudah memiliki 50% dari kesuksesan enggak, enggak, enggak, gitu caranya gue berpikir, pasti ada aja gitu cowok-cowok nih, terutama yang bilang gitu kan aduh, Ico cewek idaman banget bisa ngangkat galon lah terus karena sebagai cowok nggak bisa ngangkat galon, tuh apa kabar? apa bu, ada biasanya ini mama kayak gini, saya kiri belok-belok kanan, kanan, belok. kiri saen kanan apa belok kiri wah, apa sih nggak kena bu, Hati-hati pula kali, oke okay. Dari ibu dengan caranya Burusan Tunggu Tunggu gak sih kalian pake mogi dikejut-kejut sama ibu-ibu naik beat. Jadi kalo itu aku harus hormat sama orang tua Kamu suka lawan sama orang tua Sama orang tua harus lebih hormat sama orang tua Untungnya orang tua gua gak pernah ngajarin kayak gitu sih Hormatilah orang yang patut dihormati Gua gak tahu sih kenapa masih banyak orang yang mengajarkannya itu Hormati orang tua gitu Justru kalau sandaya gua punya anak gua bakal mengajarkan mereka Untuk menghormati orang yang patut dihormati ba, tuan -tuan enggak bukan kualitas, kayak mana maksudnya ibu juga nanti jatuh hati-hati tuh orang ini sebenernya udah baik mikirnya ntar ibunya jatuh gitu kan kalau kayak gitu kecelakaan sama orang yang lain Jatoh itu badan-badan saya, urusan-urusan saya sendiri Oke siap Ya... Mungkin sebenarnya bakalan jahat nih kawasan yang gue ngomong kayak gini ya Tapi mungkin kawasan yang sebagai orang yang rada-rada pendek bakal bikin gimana caranya supaya bikin ibu itu jatuh dengan cara yang natural Siapa yang cita citanya disini pengen melihat lihat ibu-ibu naik motor jatuh dengan yang natural Like and share <laughs> Orang kaya kok rumah, rumah kayu? Gue mang kayu? Rumah gue emang kayu Rumah gue emang kayu? Tapi nih ya, tapi Tapi ya, terus Jalannya -jalan bertele tele apa ya tapi tele tele anjir di depan rumah aku ada mobil di depan, di depan aku ada rumah mobil. kamu ada apa di depan rumah kamu ada apa rumah gua ada jalan yang bersih bebas dari mobil parkir sembarangan bro besokan <laughs> <laughs> aja sama orang-orang kayak gini ya mereka mem membagakan sesuatu justru menyudutkan mereka sendiri Di depan rumah gua ada mobil bukan di dalam rumah polda Metro Jaya mungkin bisa react sesuatu soal ini. <laughs> jadi cerita kita mau parkir di depan rumah situ nggak boleh dong sama ibu-ibu itu ibunya bentak-bentak kita gitu ternyata ibu itu cuma membantu di rumah itu, tapi kita dibentak nggak sopan sampai pasang gaya patentengan. Ternyata ibu itu Coba pembantu doang, pola pikir picik. Memandang dari status pekerjaan harus anda yang malu. Nah iya harus anda yang malu. Lu punya mobil, punya duit mahal, punya duit banyak banyak, buat beli mobil, pekarangan tempat parkir nggak lu beli lah Haiya Kok caknya orang bener-bener? Lo juga patentengan main parkir di depan rumah orang, lo kira di depan rumah itu orang itu tempat parkir? Nah itu. Terus karena lo bawa mobil, jadi semua orang harus lama dan hormat sama lo gitu. Sampai-sampai gue bilang barusan ya, gue akan mengajarkan anak gue untuk hormat kepada orang yang patut di hormat. Bukan mengajarkan untuk hormat kepada orang tua atau orang kaya Enggak guys Hormatin orang yang perlu dihormatin Gue seneng sih sebesar sama postingan kayak gini gitu. Membuli orang yang kecerdasannya tuh di bawah rata-rata gitu loh itu salah Membuli orang yang alatnya ah, di bawah rata-rata Itu gue suka, kayak gitu <tuh> Oke okay guys, ya yeah. Kalau kalian suka sama video kalian, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Dan gue bakal ketemu lagi sama kalian di video berikutnya Anyway guys, ya yeah. Untuk sementara buat kalian yang mau submit meme Jangan lupa untuk DM gue di Instagram Dan jangan lupa untuk follow Facebook gue Untuk kalau kalian mau liat streaming-streaming gaming Yang belum rutin sih Tapi iya, kalian bisa follow di Facebook Laudavian, Dan kalau kalian pengen konten-konten pengen konten seperti ini Jangan lupa untuk share uh, Give a like, share ke teman-teman kalian di sosial media kalian dan subscribe guys. Ya, semakin banyak like, semakin cepat juga video ini akan muncul lagi guys. So, thanks buat semua supportnya dan gua bakal ketemu kalian di video berikutnya. Sekali lagi, thanks for watching, happy gaming, bye-bye.